Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan melimpa di bulan Oktober tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu sumber energi yang dapatkan oleh zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan melimpa di bulan Oktober tahun 2021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 Untuk zodiac yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana mana di sini digambarkan seorang Taurus akan kesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan sebelumnya seorang Taurus mengalami kesehatan yang menurun, pendapatan yang menurun, namun di bulan Oktober tahun 2021 seorang Taurus mampu bangkit move on, dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacles.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 Sosok seseorang taurus merupakan sosok seseorang yang sakit sakit dahulu Kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021 Yang dimana di sini digambarkan sosok seorang terus merupakan sosok seseorang yang pernah sakit down sebelumnya Yang berdampak negatif kepada keuangan serta finansialnya sendiri Namun di bulan Oktober berkat dukungan doa dari seorang orang tua, orang-orang sekitar seorang taurus Mampu move on dan bangkit mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Serta mendapatkan rezeki yang sangat melimpah Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Hermit secara umumnya di Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri mendapatkan ketenangan diri mendapatkan ketenangan jiwa dan jika kartu di Hermit kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Taurus mengalami penurunan kesehatan di bulan sebelumnya namun di bulan Oktober berkat dukungan dari seorang orang tua doa dari seorang orang tua seorang Taurus mampu bangkit mendapatkan ketenangan diri ketenangan jiwa sehingga mampu bekerja lebih fokus dan mendapatkan resmi yang sangat bagus serta melibat di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Triopontagal ataupun 3 koin Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak iris yang dimana sini digambarkan Seorang iris merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan resmi limpa di bulan Oktober tahun 2021 Di bulan-bulan sebelumnya seorang iris merupakan sosok seseorang yang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan Sangat susah untuk mendapatkan income Namun di bulan Oktober tahun 2021 suatu usaha dilakukan oleh seorang iris yang dimana disini salah satunya sudah berbagi kepada orang lain meskipun dalam keadaan susah yang membuat pintu rezeki akan semakin bagus lagi serta disini seorang Aris akan mendapatkan rezeki yang sangat melimpah di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan sosok seorang harus merupakan sosok seseorang yang berhasil bangkit move on dengan melakukan sebuah usaha yaitu suka berbagi kepada orang lain dan mencari sebuah peluang usaha yang dimana di sini seorang aris juga berbagi kepada anak-anak dan di sini rezeki seorang anak akan sangat beruntung kepada seorang aris yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan di sini pekerjaan yang dilakukan oleh seorang aris di bulan oktober akan berbuah manis kepada finansial dan kehidupannya. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan sosok seorang arus merupakan sosok seseorang yang mendapatkan ketenangan diri, ketenangan jiwa dengan suka berbagi kepada orang lain, terutama kepada seorang anak yang membuat terus semakin bagus lagi. Dan di sini, apapun usaha yang dilakukan oleh seorang terus akan berbuah manis, berdampak positif kepada finansial dan kehidupannya. Serta disini di sini dikategorikan seorang arus mampu bangkit mukon dari keterpurukan yang ia alami di bulan-bulan sebelumnya, dan untuk zodiak yang ketiga adalah... 10 open tackle ataupun 10 koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan di bulan-bulan sebelumnya sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mendapatkan pendapatan pas-pasan bahkan minus meskipun sudah melakukan badan usaha bekerja keras dengan ide dan caranya sendiri. Namun di bulan Oktober tahun 2021 seorang Scorpio mampu bangkit dan mendapatkan keberhasilan dengan bantuan doa dari seorang orang tua dengan bantuan dari pasangan dan disini seorang Scorpio mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana sini mampu membuat keuangannya lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bangkit mampu move on dari keterpurukan yang ia alami di bulan-bulan sebelumnya sehingga di bulan Oktober tahun 2021 seorang pasangan seseorang yang dekat dengan Scorpio akan selalu mendukung mendoakan seorang Scorpio untuk membuka pintu meski dan di sini seorang Scorpio akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kita Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. seorang Scorpio akan mendapatkan ketenangan diri, ketenangan jiwa di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan keuangan seorang Scorpio, keuangan serta finansialnya akan semakin meningkat yang didukung penuh oleh pasangan, didoakan oleh pasangan serta di sini campur tangan orang tua sangat berdampak positif kepada kehidupan Scorpio sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan berbuah manis kepada dirinya sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace, of one. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius pesan sesakit kita lalu kemudian mendapatkan meski lipat di bulan Oktober tahun 2021. Di bulan-bulan sebelumnya sosok seorang Aquarius keuangan finansial kehidupannya akan semakin menurun, yang dimana di sini dikatakan seorang Aquarius terlalu larut di dalam kesedihannya. Namun, di bulan Oktober tahun 2021, seorang Aquarius mampu bangkit move on dan menemukan satu usaha, satu usaha tambahan yang dimanasi di dalam bentuk untuk memaksimalkan keuangan serta membuat kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini, seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran perjalanan yang sangat besar nilai harganya di bulan Oktober tahun 2021 yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Sol secara mempunyai page itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang mampu move on bangkit dan keterburukan yang ia miliki di bulan-bulan sebelumnya dan di bulan Oktober seorang Aquarius mendapatkan meski yang sangat berlimpah yaitu mendapatkan kategori sebuah keturunan mendapatkan pekerjaan yang baru dan mampu menata-meniti kembali karir pekerjaannya serta berdongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh anak Aquarius sendiri dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan ketenangan hati ketenangan jiwa didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini dengan kehadiran seorang anak akan membuat rezeki keuangan finansial seorang Aquarius lebih bagus lagi serta di sini seorang Aquarius akan berhasil mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang bisa menilai hartanya yang didukung didoakan penuh oleh seorang anak Aquarius sendiri dan untuk zodiak yang kelima adalah six of one ataupun enam tongkat. untuk sedek yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersudia cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer sosok yang bersakit-sakit lalu kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2021 di sini dikategorikan seorang cancer akan berhasil menaiki jabatan direkomendasikan menjadi sebuah pimpinan di dalam suatu kategori instansi perkantoran yang akan berdampak positif kepada kehidupannya dan di bulan Oktober tahun 2021 seorang cancer mampu menjadi seorang owner Pemilik usaha, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial seorang Cancer lebih bagus lagi, dan di bulan Oktober nanti seorang Cancer akan suka membantu orang lain yang membuat itu mestinya akan semakin bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah naik off. Ke, secara umumnya, naik off-kep itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, orang-orang terdekat, serta orang-orang di sekitar, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang berjuang di bulan-bulan sebelumnya. sehingga di bulan Oktober tahun 2021, ia mencapai puncak karir yang didukung penuh oleh orang-orang sekitar. dikomendasikan oleh orang-orang sekitar untuk memimpin sebuah pekerjaan mandokar keuangan finansial lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Cancer akan sukses menjadi sebuah pemilik usaha, menjadi owner di dalam kategori usaha yang membuat finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan jari kelima di sini menggambarkan. Ketenangan hati ketenangan jiwa didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana mana di sini menjadi seorang pimpinan dan disini menjadi pemilik usaha yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi yang didukung oleh orang-orang sekitar direkomendasikan oleh orang-orang sekitar serta dibawakan oleh pasangan Cancer sendiri dan di sini bisa kita simpulkan Bimazudi yang sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki di bulan Oktober tahun 2021 dan yang pertama zodiak Taurus yang kedua Aries